Jalur adik-adik yang terkasih, jumpa lagi di selamat pagi teruna. Bagaimana nih kabar adik-adik? Kakak harap kalian tetap sehat-sehat ya adik-adik. Pagi ini kakak mau temenin adik-adik untuk bersatu teduh dan membaca Firman Tuhan. Bacaan kita, alkitab pada hari ini dari Markus 12 ayat yang ke 38 hingga yang ke 44. Sebelum itu, yuk kita bersatu di dalam doa kita berdoa. Bapak kami dalam Kajian Suriah yang Kudus, terima kasih dan sebentar lagi kami akan mendengarkan renungan pada hari ini ya Bapak kira yang kau sertai renungan pada hari ini agar dapat berguna dalam kehidupan kami ya Bapak ini adalah doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, amin bacaan kita dari Markus 12 ayat yang ke 38 hingga yang ke 44 demikian firman Tuhan dalam pengajarannya Yesus berkata hati-hatilah terhadap ahli-ahli Taurat yang suka berjalan-jalan memakai jubah panjang dan suka menerima penghormatan di pasar yang suka duduk di tempat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 Judul kita hari ini, Keluar dari Kemiskinan. Meron Bufet bersama Bill dan Melinda Gates mencatat sejarah ketika meluncurkan sebuah gerakan donasi yang disebut The Giving Play dengan berjanji menyumbangkan setengah dari harta kekayaan mereka. Pada tahun 2018 terkumpulnya sumbangan sebesar 92 miliar dolar US. Karena penasaran, psikolog Paul Piff pun meneliti tentang pola memberi dan menemukan bahwa orang miskin cenderung memberi 44% lebih banyak ketimbang orang kaya. Mereka yang menyadari kemiskinannya sering tergerak untuk lebih bermurah hati. Yesus tahu tentang hal ini. Ketika datang ke bait Allah, Yesus memperhatikan orang banyak yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Tetapi seorang janda miskin memasukkan dua peser terakhir miliknya jumlah uangnya terkecil nilainya ke dalam peti tersebut. Saya membayangkan Yesus berdiri, merasa senang dan takjub. Dia mengumpulkan murid-muridnya dan memastikan mereka tidak melewatkan tindakannya yang luar biasa itu. Sesungguhnya janda miskin ingin memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti, ke dalam peti persembahan. Itu seru Yesus. Mungkin kemudian murid-murid berpandang-pandangan karena bingung. Berharap ada yang dapat menjelaskan maksud dari Tuhan Yesus tersebut. Jadi Yesus pun menjelaskan, mereka yang memberi banyak memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya, di ayat yang keempat puluh empat. Mungkin kita tidak bisa memberi banyak, tetapi Yesus mengajak kita untuk memberi dari kekurangan. Meski bagi orang lain terlihat kecil, kita memberi apa yang kita punya, dan Allah sangat senang oleh pemberian kita yang melimpah. Demikian renungan kita pada hari ini. Yuk kita meminta Roh Kudus untuk menguatkan hati kita untuk menjalani hari ini. Yuk kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa kami, demi kerja Surga yang kudus. Terima kasih kami sudah mendengar sedikit renunganmu pada pagi hari ini. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan melakukan aktivitas pada hari ini, kira yang kau sertai aktivitas hari ini dari pagi hingga malam nanti ya Bapak. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jaga kesehatan selalu adik-adik, Tuhan Yesus memberkati.